Apa itu coping stress? Coping stress adalah sebuah respon kemampuan seseorang menangani stres. Setiap orang, kemampuan menangani stresnya itu berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif dan ada orang yang relatif kuat mentalnya menghadapi sesuatu. Sebuah kejadian yang sama bisa membuat seseorang stres, tapi untuk yang lainnya mungkin tidak. Kehilangan uang satu juta, bagi orang tertentu itu akan sangat stres, tapi bagi orang lain, mungkin itu biasa-biasa saja. Padahal bisa jadi secara ekonomi, yang sangat stres itu, dia lebih kaya dibanding orang yang kedua, yang kehilangan satu juta, Ya biasa-biasa saja. Jadi kemampuan coping stress atau bisa disebut manajemen stres antara satu orang dengan orang lain yang berbeda-beda. Tapi kemampuan ini sangat penting. Seperti yang disampaikan pada sesi sebelumnya tentang stres, bahwa seseorang kita teman-teman sekalian, ketika membiarkan diri kita stres berkelanjutan ini akan berdampak sangat serius, akan beralih menjadi sebuah gangguan neurosis, gangguan psikosis, mungkin akan mengalami delusi, mengalami halusinasi sehingga penyelesaiannya pun juga menjadi tidak mudah. Karena itu penting sekali bagi sahabat-sahabat, bagi kawan-kawan semua, memiliki kemampuan menangani stres. Para ahli membagi coping stress itu menjadi dua macam. Yang pertama, emosional coping stress. Dan yang kedua, problem coping stress. Yang satu, penyelesaian secara emosional yaitu dampak-dampak emosi dari stres Dari sebuah kejadian yang menegangkan Yang satu lagi adalah menyelesaikan sebuah masalah betul-betul dari akarnya ya Ketika sahabat-sahabat teman-teman ingin menyelesaikan rumput yang tumbuh di halaman rumah Mungkin bisa saja kita potong atasnya Ya tapi yang paling baik tentu digali dan dicabut dari akarnya. Ketika rumput itu hanya dipotong saja, hanya dipotong dengan mesin e, rumput, ya mungkin pada saat itu masalah selesai. Taman Anda akan terlihat indah, tapi tidak lama kemudian rumput-rumput yang pengganggu yang tidak sengaja kita tanam itu akan kembali bermunculan karena akarnya masih kuat tertancap di bawah tanah. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi sahabat-sahabat rahimakumullah ya. Ketika kita punya masalah, mungkin kita bisa mengurangi beban psikologisnya dengan melakukan sesuatu. Mungkin dengan berolahraga ya. Ketika e, misalnya e, antara suami dan istri e, ada sedikit masalah, slack, ya, dan itu cukup wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga. ya. E, seorang suami karena tidak enak kepada istrinya atau tidak enak terhadap keluarganya, dia menyimpan sesuatu yang menurut dia ini masalah. Dan untuk mengalihkan dari masalah itu, dia berolahraga mencari hiburan, mungkin jalan-jalan, bahkan nauzubillahi mindalik, mungkin minum, Homer, dan lain-lain. Ya, mencari hiburan, kesenangan-kesenangan untuk melupakan atau menekan problem yang dialami selama ini, atau seorang istri juga sama, ada beberapa hal yang cukup nyebelin. Ya, ada sesuatu yang tidak disukai dari sang suami Namun karena pertimbangan ini dan itu Suami itu adalah seorang imam Ridonya adalah sangat menentukan sekali Surga dan neraka saya Maka apapun yang dilakukan oleh suami Sang istri diam saja, nerima saja Padahal di dalam batinnya cukup apa, bergejolak ya Rasa marah Kemudian dia tekan dengan melakukan berbagai hal aktivitas. Ini tinggal nunggu waktunya saja. Ketika ada pemicu, maka bom ini benar-benar akan meledak. Ya. Karena itu sahabat-sahabat, teman-teman ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada masalah lakukanlah E, penyelesaian dari akarnya Atau problem coughing stress ya, Jadi problemnya apa Itulah yang harus diselesaikan ya, Ketika di ruangan Anda Di rumah Anda Tercium bau yang tidak enak parfum untuk sementara Mungkin bisa mengatasinya Tapi setelah bau parfum itu hilang Bau nyengat itu akan kembali muncul Tindakan yang paling bijak adalah melakukan dua-duanya. Ya, problemnya diselesaikan. Ya, misalnya ada kotoran eh, kucing, ya, dicari, ya, dihilangkan, dan setelah itu disemprotkan minyak wangi. Ya, kalau teman-teman, sahabat-sahabat, hanya menyemprotkan minyak wangi saja. Itu hanya solusi sementara Ketika teman-teman punya masalah Kemudian mencari pelampiasan Mencari hiburan Mungkin refreshing Jalan-jalan Untuk sementara waktu Anda mungkin bisa lupa Tapi Di saat tertentu Terutama ketika ada pemicu Itu akan kembali muncul Demikian juga dengan mungkin pendekatan yang dilakukan oleh dokter, oleh psikiater, ya, ketika ada stres biasanya kita akan diberi obat-obat penenang, ya, antidepresan. Ini juga hanya akan menyelesaikan permasalahan sejenak saja, ya, tapi harus diselesaikan masalah yang sebenarnya, sehingga betul-betul seperti sebuah rumput tadi, dia tidak akan muncul lagi. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala, Lakukan, jangan menghindar dari masalah Ketika Anda bisa menyelesaikan sendiri, selesaikan Tapi ketika Anda tidak bisa menyelesaikan sendiri Datanglah kepada orang-orang yang menurut Anda Punya otoritas, punya kapasitas untuk memberi solusi alternatif Ya Datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater, atau kepada siapapun ya Yang mampu minimal mendengarkan apa keluh kesah kita Karena dengan kita menyampaikan kepada orang lain, beban akan sedikit redah